Bang. Bang Saripin guys guys. Halo guys, guys, guys, guys. <tuk> Aku ini main sama Barrio ya, guys ya. Curix Gaming guys, ya, Curix Gamble. Nah, ini, apa? Apa namanya? Mentarinya agak turun nih sekarang konten hebat iya bang ngip-ngip air nah jadi aku oh, di sini tadi berlalu berlalu tuh berlalu nop -nop. tadi tuh ini apa namanya <tuk> tadi uh... apa sih minta bergabung gitu nah habis tuh diterima baru pakai diterima bang diterima sama bang Rio guys mak bang Budinya belum mau kita, ingin kita nanti kita izin nanti lah kalau hidup ada yang kayak gini bahasa bahasanku jadi KMP dan pedan gitu guys karena kita merasa sama cari Halo Abang Rup. lab di Pacebo oh ya bang? Nah di tiktok Wow hmm. udah main tiktok ternyata Nani Eh bolong bolong main bolong main bolong main Aduh ramping jaringanku ramping. naik bang Gak mati lo 2 kaget Ya kan? Bisa Aduh. hit Di atas di atas mau tembak kecil, Cil coba, coba ah itu Cil dibawa Cil hmm. kita pake SD atau aja A nah mau ya. main lah kayak. ada lah <laughs> <laughs> boleh juga ya guys naik bang. Maap -maap nih bang maaf nih nama aku Rio. Tadi, tadi Adi tuh nggak ngomong loh, baru ngomong, sekarang aja Ini logo komputer kok banyak juga bang musuhnya bang Udah bagus kah? Nggak tau aku udah banyak juga nih Itu kebawa aku ini, karena bypass super premium banyak. Target Ruta SC, betul lah Gak percaya deh iiiih Cemana Tapi ada lah ku denger dengarkan bang Masa iya ada bepas 20 juta itu betul loh Iiii Cem pake Aduh Mana nih musuhnya Tuh tuh bawah tuh Rumah sabun dia Eh rumah sabun ayam Oh rumah ayam ya Ngapain pula nih Rumah sabun Gas terus eh ya Nope turun gua baru turun nih bang hmm balik lah aku ngekill kapan bang? ngekill 8 nggak ngekill 1 nih kapan ini ngekill ya? jika itu gantung amal perbuatan jadi kalau amalnya baik, lebih banyak ngekill aku tiba-tiba Ah, ngekill yang bunuh orang baru turun lupa kali tau ya cuman tau perasaan tadi yang belakang pertadalah yang yang ini penek pep meme perasaan lah waduh ya. waduh orang ini guys itu ini guys ipar ipar bang kubi eh bukan ya ah iya? saudara saudara dari saudara dari istri bang kubi mau ngabrigarin konsi eh gimana bapaknya tadi kandungan bukan bapak adik adik mamaku nani lah nah, berarti oh iya sepupu lah ini namanya berarti sepupu ipar guys ya sepupu ipar hahaha berapa lagi itu sepupu ipar, ipar. <laughs> gitu, sepupu ipar sepupu. <laughs> oh di belakang bang turu korban janji korban janji satu, maksudnya satu-satu okay. gini munculnya Kenapa si Adit? Tunggalah Nge-repet aja ya, wey? Adit ini nge-repet aja Oh ada musuh, ada musuh bang Ada musuh, nyawa penuh sekarang Semana itu hera? Adit Kau ada musuh tapi kan bilang kau Adit Bisa atau pernah? Nanti nol Mana Adit? Oh ini, ini apa bang? Ini? mak bahaya kali, nah. Weh. bahaya kali bang ini apa bang? itu robot gedek astaga, nembak nembak dia mak bahaya kali ya, ah gas terus, gas terus, ya allah baru satu, wah ini musuh nih, oh. iya ini nih <laughs> waduh, waduh kamu oh, kita sudah kayak ini beras ya macam lagi macam lagi utang dah adit baru hidup lu dit no, no. no, no. uh, karena no, begini no. astaga jaringan nih mm -hmm. ah, ah. No. Oh, apa, apa? Double kill. Pecah palo <laughs> balik. Balik Dua guru. satu. <laughs> <laughs> No, no, no. Gada segera no. Eh si oh, ah, okay. Turun <laughs> ada etor, etor semua Mana lagi bang? Di depan pun bang, Jir, bang, kaya. Eh, di atas Kenapa? di oh, kali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 Ah, Aji, mana gua mana sih? Suwe Di langit ya, di, A di A bang Rio di atas di atas. No. Eh kalau no. no. uh, udah main Di atas di atas main. Kalem kalem. Eh kalau udah main berapa Udah menang. What? <laughs> Sway, sway. Sway. Aduh guys, kita kill tiga guys, sway, Bener bener Ya udah lah apa-apa ya guys ya. Semoga kalian enjoy dan makasih banyak buat Bang Rio nih udah izin main nih kan. Buat kawan-kawan jangan lupa ya guys ya di like like, di like, di share, enjoy jangan lupa sabre guys, oke? Okay? Maaf kok ada salah kata, maaf juga kalau gameplay kurang enjoy guys. Aku mau mencari izin pamit undur diri dulu kawan-kawan. Review -kawan. Yes, assalamualaikum, bye bye.